serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dalam terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial bahagia untuk kita semua warga Konoha. Kita lihat persahabat ya baru saja diunggah oleh akun City Pep, persahabat ya masya banget nih luar biasa mengunggah sebuah postingan momen bersama idola kita, lesti dan Rizky Bilar di Turki, persahabat ya, dan kita lihat ada sebuah kalimat caption ucapan terima kasih yang diucapkan oleh kak City. Terima kasih tante Lesti kejora dan om rizky bilar untuk elif udah diajak jalan-jalan masya Allah banget ya luar biasa gemes banget Alhamdulillah mudah-mudahan leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin ya alamin dan kita lihat juga persahabatia ya, kungka berikutnya dari kak siti di sini mengulas so postingan juga nih wah gemes banget persahabat. ya kita salpok banget sama tangan dede dan kakak bilar tuh. Kakak Bilar selalu menggenggam tangan Dede Olasi Kejora, ya aduh cute banget, sumpah luar biasa nih. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Ada kalimat juga yang dituliskan oleh Kak Siti lewat caption, Alhamdulillah bisa jalan-jalan seharian, naik keris sama Dede Olasi Kejora dan Rizky Bilar, penuh canda tawa, makasih undangannya ya sayang, semoga sambalnya bisa nemenin Dede makan di pesawat, aduh Luar biasa banget persahabat ya Banyak orang-orang baik yang selalu mendukung Selalu mensupport support kita Mudah-mudahan kita juga tetap kompak Dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar banyak tanggapan dan komentar yang sangat positif juga Dari para fans, salah satunya dari akun Hestilya Suprihatin mengatakan Masya Allah, love love Sehat bahagia selalu Kak Siti, Bumil Dan The Bay, sehat-sehat ya Aduh, cute banget persahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Yang terbaik untuk idola kita Berikutnya persahabat kita lihat juga persahabat cerita unggahan dari Indosiar yang menginfokan cara untuk memvoting idola persahabat ya tuh ada idola kita Leslie yang masuk nominasi di acara Indonesian Dangdut Award 2021 dalam kategori musik video dangdut terpopuler luar biasa persahabat ya untuk caranya di sini kita lihat lewat SMS ketik ida spasi kode SMS kirim ke 97288 persahabat ya atau vote di aplikasi video ini gratis tuh persahabat ya, yuk kita wajib untuk memvoting mulai dari sekarang mudah-mudahan di dalam laski Gejora bisa mendapatkan penghargaan piala yang sangat membanggakan amin ya robbal alamin. dan berikutnya juga persahabat ada info dari antv juga nih soal acara cinta abadi Leslar ya jangan lupa besok hari minggu Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku akan hadir jam setengah 2 siang di ANTV, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. dicatat jamnya, para sahabat, ya, akan tayang lebih awal jam setengah 2 siang di ANTV, kita wajib untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Ada kalimat keusahan juga dituliskan oleh ANTV official. Cinta Abadi Lesnar tetaplah setia bersamaku hari Minggu 31 Oktober, jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Wah, kakak Rizky si Bilar lagi pusing banget nih, nyari nama buat BBL, sampai terbang ke Malang. Hmm, kira-kira kakak dan DLSD kejuara bakalan dapat nama yang pas enggak ya buat BBL? Jangan ketinggalan, nonton Cinta Abadi Leslar. Tetaplah setia bersamaku tayang setiap hari minggu, jam 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di ANTV. Episode kali ini Pak Sahabat, ya kakak Bilar lagi bingung banget nyari nama buat DPL ya. Mudah-mudahan namanya bagus, namanya pas, dan kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kabar dan kejutan hari ini Pak Sahabat, ya tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.